Boleh dibaca oleh orang gereja. Itu namanya Injil Barnabas. Halo guys. Berjumpa lagi dengan saya. Katolik Menjawab. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Injil Palsu Barnabas ini. Mengapa kita layak menolak Injil Palsu Barnabas? Injil Palsu Barnabas ini merupakan... Injil yang tidak layak digunakan Sebagai dasar iman Ataupun acuan ajaran Karena teksnya Bukan berasal dari abad pertama Dan juga tidak digunakan Oleh kekristenan perdana Maka dari itu Kita harus berpegang kepada Kitab-kitab yang sudah Dikanon oleh magisterium Gereja katolik Yang telah diberikan tugas Untuk mengikat dan melepas seperti disampaikan di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan juga kita ketahui bahwa di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dan Galatia 1 ayat 6 di sana disampaikan bahwa pada masa-masa akhir atau pada masa-masa nanti umat perdana banyak bermunculan pengajaran-pengajaran palsu yang dibawa oleh guru-guru palsu maka kita tidak mengikuti hal itu bahkan pada tahun 150 ada aliran gnostik yang muncul untuk mengecoh umat perdana maka kita harus berpegang teguh kepada ajaran yang disampaikan yang ditetapkan oleh magisterium gereja dan kita tahu bahwa injil palsu Barnabas ini ditulis pada abad ke-16 dan tidak mungkin Ditulis oleh Rasul Barnabas Rekan sekerja Paulus Nah, maka dari itu Bapak Ibu Dari pihak akademisi Seperti Dr. Abad Mahmud Al-Aqad Yang merupakan Dosen di Al-Azhar Mengatakan bahwa Buku ini harus ditolak Karena dia menentang Iman Kristiani dan iman Ajaran Islam sendiri Maka uh, Scholars ini menulis Buku yang Berjudul ayatul Masih Fintari. ya Was Quyufil Asir Hadits ya Lalu dia mengajak banyak orang Untuk menolak eh, Kitab ini Karena kitab ini tidak layak Dijadikan sebagai acuan Baik dalam iman Kristiani Maupun dalam iman Islam sendiri Nah Bapak Ibu, Saudara Saudariku Uh, Injil Barnabas ini juga mempunyai kekeliruan-kekeliruan yang fatal uh, misalnya kita bisa melihat bahwa misalnya di dalam bab 152 meng mengatakan bahwa di abad pertama ada penggunaan tong-tong uh, kayu dalam menyimpan anggur ya itu sebenarnya tidak digunakan secara luas dalam kekaisaran Romawi sampai tahun 300 setelah e, masa Yesus ya, atau 300 Masehi baru e, ada penggunaan itu sehingga tidak mungkin penulis kitab ini langsung e, bernambas karena pada abad-abad itu belum ada atau misalnya mereka e, mengutip Ya, penulis kitab ini mengutip Vulgata. Kita tahu Vulgata ini adalah kitab suci Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin Dan itu terjadi pada abad ke keempat Oleh Santo Hieronymus Yang membutuhkan waktu Selama 30 tahun Untuk menerjemahkan itu Maka dari itu Bapak Ibu Kita harus mengabaikan Kelain-kelain yang muncul di TikTok ini Yang mengatakan bahwa Telah ditemukan kitab Uno, Injil Barnabas dan lain sebagainya sebenarnya sudah diteliti kitab itu, dan gereja Katolik sama sekali tidak ketakutan. Seperti video-video eh, yang disebarkan, informasi-informasi yang disebarkan itu hoax, Bapak Ibu. Setiap penemuan-penemuan di dalam gereja Katolik pasti diselidiki dan pasti dipublikasikan hasilnya. Dan justru yang saya sampaikan ini adalah hasil dari penelitian itu Bahwa sama sekali kitab ini bukan kitab yang ditulis oleh Rasul Barnabas Melainkan kitab yang ditulis oleh Mustafa de Arande sekitar abad ke-14 hingga ke-16 Dan kita tahu bahwa Klaim-klaim e, yang mengatakan bahwa gereja Katolik Jumpar itu sudah e, disebarkan pada tahun 2012 ya, sejak eh, tahun itu sudah disebarkan dalam bentuk flyer-flyer eh, atau editan-editan eh, yang mengatakan bahwa eh, telah ditemukan Injil berusia 1.500 tahun kalau 1.500 tahun usianya berarti dia baru ada pada, pada abad ke-6 Bapak Ibu eh, sudah sepantasnya kita ragukan yang muncul tahun 150 saja itu perlu kita pertanyakan karena Injil-injil yang kita miliki itu penulisannya dalam kurun waktu abad pertama tidak masuk pada abad kedua. Jadi e, ketika ada informasi-informasi yang keliru, informasi-informasi yang mengatakan bahwa usianya 1.500 tahun, itu artinya dia baru ada pada abad ke-6. Nah itu artinya buku ini sudah pasti bukan rasul Barnabas yang menulis karena rasul Barnabas itu wafat pada abad pertama, bukan wafat pada abad ke-6. Dan e, kemudian Bapak Ibu Manuskrip-manuskrip e, itu Tidak ditemukan dalam bahasa Yunani Atau bahasa Ibrani atau Latin Melainkan dalam bahasa Italia Dan bahasa Spanyol Ini jelas-jelas sangat Tidak otentik Dan ahistori Karena Banyak cerita-cerita di dalamnya Juga yang keliru Baik itu letak tempat Yang daratan disebut sebagai pelabuhan Kemudian E, mata uang yang digunakan juga yang dikutip adalah mata uang yang sebenarnya baru pada abad ke-13 dipakainya. Dan kemudian nanti, pada bagian-bagian pembahasan selanjutnya, mungkin juga saya akan sampaikan, Bapak Ibu, di mana di dalam Injil Barnabas ini ada cerita yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, melainkan Yudas Iskariot, dan saya akan tanggapi pada part selanjutnya. Dengan saya mengacu kepada pengajaran gnostisisme Pada tahun 150 Yang dikenal oleh para rasul dan murid-muridnya Sebagai pengajaran yang sesat dan keliru Dan kemungkinan besar Penulis dari Injil Palsu Barnabas ini Mengambil inspirasi dari sana Kemudian dia mencatat ulang ataupun mencontek ulang Dan kemudian seolah-olah berita ini baru didengar saat ini Padahal dalam sejarah gereja tentang ajaran Gnostisisme Yang menolak penyaliban Yesus itu Sudah pernah dihadapi, Sudah pernah dibuat Sebuah pembelaan oleh Para Bapak Gereja e, Misalnya adalah ya e, Pernah menulis buku ya, Menyingkapkan e, Ajaran yang Pura-pura pada tahun 180 Sudah menulis Untuk membantah Ketidakbenaran dari ajaran Gnostisisme ini Karena ajaran Gnostisisme ini Muncul tidak pada kurun waktu Abad pertama Melainkan pada pertengahan abad kedua Nah Maka dari itu eh, Para Bapak Apostolik pada saat itu Termasuk uskup Dari Lyons Yaitu eh, Kalau tidak salah Bapak Ibu ya Irenaeus, ya, Irenaeus dari Lyons Ini saya agak lupa sedikit ya Ireneus dari Lyons ini mengutip satu uh, menulis satu buku maksud saya untuk melawan ajaran gnostisisme ini. Dan gnostisisme ini merupakan ajaran yang sesat karena mereka mencampur aduk ajaran ya, membuat semacam mix begitu yaitu dari sastra-sastra Yahudi, kemudian sastra-sastra sastra, -sastra, -sastra uh, Yunani, kemudian dari kitab suci kristiani Lalu mereka padukan Bahkan Bapak Ibu di dalam beberapa Surat Rasul Paulus kepada Timotius Itu juga menyinggung Mengenai pengajaran Aliran Gnostisisme ini Dan aliran Gnostisisme ini nanti melahirkan Pengajaran-pengajaran yang lain Seperti doketisme Seperti Ajaran-ajaran e, Manicheisme nanti e, Terinspirasi dari tulisan-tulisan Yang keliru ini maka dengan demikian Bapak Ibu, kita sudah selayaknya menolak Injil Palsu Barnabas ini karena secara historis tidak benar isinya, kontennya, dan juga tidak sesuai dengan kesaksian para rasul dan para bapak Apostolik. Maka kita harus menolak dan menyatakan kitab suci ini adalah ki kitab ini, maksud saya bukan kitab suci, tapi kitab ini adalah kitab sesat.